Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar kajian syarah Kitab Ihya Ulumuddin, rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, kita akan lanjutkan kembali syarah Kitab Ihya Ulumuddin. Bagian yang Keempat Dan semoga kita Dapat Mengambil mutiara Hikmah ini dengan Sebaik-baiknya Rasulullah SAW bersabda Kalimatun minal khair Yasma'u hal mu'minu Wa yu'allimu Kata baik yang didengar oleh orang mukmin Lalu diajarkannya dan diamalkannya Itu lebih baik baginya daripada ibadah selama satu tahun Jadi kita mendengarkan satu pelajaran, suatu ilmu Kemudian kita amalkan Itu lebih baik daripada kita beribadah Ya Tah itu salat sholat, ya selama kurang lebih satu tahun. Disinilah keutamaan belajar atau menuntut ilmu, ya dalam Islam sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar lalu beliau melihat dua majelis, yaitu salah satunya mereka berdoa kepada Allah dan cinta kepadanya. Dan yang kedua mereka mengajar manusia lalu beliau bersabda Amma haulai fayas'alunan Allah fayas Ta'ala Fa insya'a wa insha Wa amma haulai fayuallimunan bu'istu Adapun mereka adalah memohon kepada Allah Maka jika dia menghendaki Maka dia memberi mereka Dan jika dia menghendaki Maka dia tidak memberi atau mencegah mereka Adapun mereka majelis yang kedua Maka mereka mengajar manusia di mana aku diutus sebagai guru Kemudian beliau beralih ke majelis itu Dan duduk bersama mereka Bayangkan Rasulullah SAW Ya dia sebagai guru Para sahabat Beliau pun mendengarkan majelis Yang diajarkan para sahabat tersebut Dan beliau mendengarkannya Duduk bersama mereka ya, Ternyata Rasulullah lebih memilih majelis Yang di dalamnya ada Mengajarkan ilmu Ya mudah-mudahan kita Semua yang mendengarkan syarahan ini Diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah Mencintai majelis orang-orang yang Belajar Majelis orang-orang yang Mempelajari ilmu Kemudian Di hadis yang lain Rasulullah salam bersabda Masya ba Allah, Basyari Allah Azza wa bihi minal huda wal ilmi, Kamasalil salil ghais. Kamasalil kama salil gaisil kathiri asab ardan, fakanat minha buqatun qabila til ma'f, fambat til kala' wal ashaba. Wal-asyabal-kathir Wakanat minha buq'atun am Ma' Fanafa'allahu Azza wa Jalla bihan nas Fasharibu minha Wasaku Wazara'u Wakanat minha Ta'ifatun Qiyanun La tam'siku Ma'an Wala tumbitu kalah Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla Mengutusku adalah seperti hujan lebat yang mengenai bumi Daripadanya ada sebidang tanah yang menerima air Lalu menumbuhkan padang rumput dan rumputan yang banyak Daripadanya ada sebidang tanah yang menahan air Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada manusia dengannya di mana mereka minum, memberi minum dan bercocok tanam daripadanya Dan daripadanya ada sebidang tanah yang gersang yang tidak dapat menahan air dan tidak menumbuhkan padang rumput. Ini satu perumpamaan bagaimana ilmu yang bermanfaat itu ada yang begitu hujan turun ya diumpamakan rasulullah seperti hujan ya, hujan lebat jatuh ke bumi dan ada tanah yang dia menumbuhkan rumput ya tumbuh rumput banyak. Tapi ada juga tanah yang menahan air. Ya, dia hanya menahan saja. Tapi air itu dialirkan kepada orang banyak. Sehingga manusia bisa minum, bisa memberi minum hewan-hewan. Ya, bisa bercocok tanam di sana. Namun ada juga yang ketiga yang tanah itu sama sekali tidak menahan air ya, tidak juga menumbuhkan rumput ya, gersang kering kerontang. Inilah gambaran orang yang kering keras hatinya. Ya, ini gambaran hati manusia. Ada yang lembut, ada yang keras. Hati yang lembut dia ya. Dapat hidayah dari ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW Tapi ada orang yang itu untuk dirinya saja Dia menggunakan ilmu Tapi ada orang yang dia ajarkan kepada orang lain Orang itu mendapat manfaat Inilah salah satu keutamaan mengajar Maka perumpamaan yang pertama Beliau sebutkan bagi orang yang dapat manfaat dengan ilmunya Yang kedua bagi orang yang dapat memberi manfaat kepada ilmunya dan kepada orang lain Dan ketiga adalah orang yang terhalang Dari kedua hal tersebut Kemudian beliau bersabda Iza mata Ibnu Adam Inqat'amaluhu Illa min salasin Ilmin Yuntafa'ubih Jika meninggal seorang anak Adam Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga yaitu ilmu yang manfaatnya ilmu yang mungkin tadi kepura-puraan. Dan di hadis yang lain ada lu' al-lakhir kafah Orang yang menunjukkan satu kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kita menunjukkan satu jalan kebaikan ya kepada orang lain, membuat orang itu hijrah berubah. Itu sama dengan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian di hadis yang lain la hasada illa fi fisnatain azza wajalla hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimu hanas wa rajulun atahallahu malan ala halakatihi fil khair tidaklah kita boleh iri atau dengki Ya, jadi dengki ini sebenarnya dilarang, tapi ada dengki yang dibolehkan. Ya. Kepada siapa? Yaitu orang yang dianugerahi hikmah oleh Allah di mana ia menghukumi dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya ya kepada manusia ya, seorang ahli hikmah dan seorang yang diberikan harta lalu harta itu dibelanjakan untuk kebaikan. Ya, orang yang diberi harta banyak di dunia banyak diberi oleh harta. Tapi sedikit manusia yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Ya. Maka bagi para pendengar syarah Ilmuddin ni ya, dipersilahkan kalau ada kelebihan harta untuk menginfakkannya ya membantu kami dalam mengembangkan channel ini supaya channel ini menjadi lebih baik, ya. Apa saja bisa diberikan, ya. Silakan menghubungi eh, nomor kontak di channel kami ini. Ya. Tak itu kita memberikan sebuah laptop, kamera, drone dan sebagainya digunakanlah untuk kebaikan. Apa yang disumbangkan maka mengalirlah. Amal jariah bagi yang menyumbangkan tersebut ya Diberikan uang ke Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan ke dakwah Maka tersebar terus kebaikan itu Mengalir tidak habis-habisnya Walaupun orang itu sudah, sudah meninggal dunia Tapi karena dia memberikan itu kepada seorang Yang mengajarkan ilmu Maka mengalirlah terus seperti yang dikatakan dalam hadis sebelum tadi Iza ma astab unul Adam ya, In qata amaluhu illa min salasin ilmin yuntafa'ubi nah, Kalau meninggal anak Adam maka putuslah amalnya Kecuali tiga tadi Itu ilmu yang bermanfaat Jadi walaupun saya sudah meninggal dunia Orang masih mendengarkan channel ini Ya Berulang-ulang-ulang berulang, ulang, berulang ulang sampai memiliki amah Dan orang yang menyumbang untuk channel ini juga Juga menikmatinya Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini ya Tapi didengarkan, disambung oleh anak kita, oleh cucu kita Dishare oleh orang banyak ilmu ini Cuma teruslah mengalir Tidak habis-habisnya ya Seperti penulis kitab ini, Imam Ghazali ini Walaupun dah seribu tahun kitabnya, masih terus mengalir Gak habis-habisnya, ya. Maka kita harus iri dengan orang-orang seperti ini, ya. Dan jangan kita nunda-nunda, -nunda mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk halul khair. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau bersabda, "Allah..." khulafa'i rahmatullahi Kila wa man khulafa'uk qala alladhi nayah yawna sunnati wa yuallimunaha aibadallah semoga rahmat allah atas para khalifahku penggantiku penerusku yang melanjutkan risalahku ini kemudian sampai bertanya siapakah penerusmu ya Rasulullah penggantimu nanti siapa ya rasulullah karena rasulullah setelah wafat siapa yang akan meneruskannya maka beliau berkata yaitu yang menghidupkan sunnah sunnahku yang mengajarkannya pada hamba Allah ya yang menghidupkan ya sunnah itu akhlak bukan hadis saja hadis kalau dibaca nggak diamalkan nggak ada manfaatnya seperti yang tadi air perumpamaan air itu tapi bagaimana kita mengajarkan apa yang diajarkan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan kitab ini yang diajarkan Imam Ghazali ini sebenarnya menghaluskan akhlak gitu. Anda tentu pernah melihat sebuah apa? Katakanlah sebuah karya karya manusia katakanlah sekarang ini yang orang sering lihat itu sebuah laptop ya atau sebuah HP katakanlah kalau kita melihat sebuah HP atau laptop atau iPad atau tablet ya maka orang yang memahami yang mengerti suatu kualitas, suatu barang Orang itu akan melihat Pertama tuh teksturnya, halus atau tidak Dan tuh kalau dipegang terasa permukaannya tuh Oh ini halus, oh ini bikinannya halus Oh ini dikerjakan dengan halus Dengan dengan teliti, dengan profesional Ketika memegang kacanya ya, Touchscreen-nya itu Digerakannya mudah, ya. kemudian kita masuk ke menu di dalamnya itu menu-menunya ya. mudah kita menggunakannya, aplikasinya juga begitu, perjalanan smooth, lancar, ya dan detail ininya halus sampai sehalus kecil-kecil. Nah itulah gambaran seperti juga manusia kita yang punya akhlak. Ini tujuannya adalah untuk membaguskan akhlak kita. Kajian-kajian seperti ini. Kajian-kajian ya, yang diistilahkan dengan kajian tasawuf. Ini sebenarnya untuk memper, memperhalus akhlak kita. Membaguskan. Mendetailkan. Sehingga kita ketika berhadapan, bergaul dengan manusia. Orang itu akan terkesan dengan akhlak kita tersebut. Karena orang pertama kali melihat itu adalah akhlak Akhlak itu terlihat dari adab Dan adab ini tidak akan pernah bisa disembunyikan Contoh misalnya Kalau di kalangan e, apa Remaja Ini sudah hampir hilang sekarang Kalau seandainya ada sebuah hajatan di satu rumah ya, orang duduk kan duduk semua duduk bersila di lantai Terus karena makanan ya perhatikan anak muda yang lewat di hadapan orang tua ketika ada hajatan itu maka anak-anak yang memiliki adab, memiliki akhlak dia akan sedikit merendahkan badannya, tangannya juga sambil Ya, kalau orang Melayu bilang itu namanya tabe tabe. Ya, Misalnya dengan sopan merunduk, menunduk sambil berjalan itu sambil menunduk tangannya juga hampir menyentuh lantai. Ya, berjalan dengan penuh hormat, ya, permisi permisi itu adalah adab, akhlak. Nah terus ada juga kita lihat di antara anak-anak itu yang tidak tidak tangannya tidak merendah, tubuhnya tidak membungkuk Dia jalan tegak saja di hadapan orang tua Itulah yang kurang adab Walaupun dia ber, punya ilmu Tapi tidak tidak beradab Berarti masih kasar dia itu Secara ahlaknya belum halus ya Kalau dalam prosesor berarti dia Belum halus ini suaranya itu Memprosesnya itu Masih kedengaran Bunyinya itu, bunyi prosesornya itu, ya, dalam motherboardnya itu. Nah, nah makanya kita, tujuan kita melajari ini adalah untuk membaguskan ahlaknya. Kemudian, dalam satu asar, Umar berkata, barang sama menceritakan suatu hadis lalu ia mengamalkannya, maka ia mendapat pahala seumpama pahala orang yang mengamalkan itu. Di berapa banyak yang tadi sudah kita baca hadis-hadis tersebut Maka orang yang merawikannya Itu semua kebagian ya Kebagian berkatnya Barokahnya Asal kita mengamalkan Jangan hanya bisa membaca Misalnya dalam hadis ada Dikatakan lah Jangan marah Menahan marah Ya Jangan menceritakan Aib orang lain Ya Itu berat-berat semua hadis-hadis itu Kita mengamalkan Maka kita akan mendapatkan berkahnya Kebaikannya Ya seperti tadi Di Bapak Rasulullah seperti air tadi yang Jatuh dari bumi tadi Dengan lebatnya nah, Ada orang yang hanya untuk dirinya saja ilmu, Tapi ada orang yang mengajarkan orang, orang banyak tapi ada juga orang yang hatinya keras, jadi tidak enggak tidak mendapat apapun dari hadis yang dia baca, Quran yang dibacanya, gersang hatinya. Nah, Kemudian Nabi sedalam berkata, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia adalah dimintakan ampun segala sesuatu sampai ikan lam lautan. Maka ini jelas ini yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan sebagian hukamah berkata orang alim itu masuk pada apa yang diantara Allah dan makhluknya maka hendaklah dia melihat bagaimana dia masuk. Kemudian Sufyan Sorry Rahimallah Allah beliau tiba di Askalan. Lalu tinggal di mana ia tidak ada orang yang bertanya kepadanya lalu dia berkata: Bekalilah saya agar saya dapat keluar dari negeri ini. Ini ada negeri yang dalamnya ilmu itu mati. Ia berkata demikian karena ia sangat ingin mengemukakan atas keutamaan ilmu dan kekanya ilmu dengan pengajaran itu. Ya, ada satu negeri, namanya Askolan, ya. Dan kita tahu di situ ada seorang ulama, namanya Ibnu Hajar al Asqalani. Ya, itu juga seorang ulama. Nah, Sufyan Sauri tadi datang negeri itu. Dia ingin memberi, memberikan ilmu, tapi enggak ada orang yang bertanya. Padahal dia seorang ulama, ya. Maka beliau kemudian eh, meninggalkan negeri Askolanti. Ya Allah, Jim Rugi satu negeri. Kalau di negeri itu ada seorang ulama berilmu, tapi orang tidak mau bertanya. Suatu berkah negeri itu, kalau ada ulama di sana dan orang bertanya, kepadanya. atau ada dalam berkata, "Saya masuk pada saat bin Al-Musayyab, di mana dia sedang menangis." Lalu saya bertanya, "Apakah yang menjadikan kamu menangis?" Ia menjawab tidak ada seorang pun yang tanya kepada aku tentang sesuatu. sebagai mereka berkata, "Ulama itu pelita masa, masing-masing mereka adalah pelita masanya." Di mana orang-orang pada masa itu meminta penerangan kepadanya jadi seorang ulama tuh ilmunya banyak, tapi tidak ada yang bertanya. Dia merasa sedih, ya. Maka kemudian tumbuhlah pesantren-pesantren. Ya. Itu sebenarnya pesantren-pesantren itu adalah untuk tersebarnya Islam tersebut, ya, untuk mengajarkan ilmu-ilmu. Di sana nanti para santri itu akan bertanya. Jadi bertanya suatu ilmu itu ada manfaatnya keutamaan. Al-Hasan rahimahullah berkata, seandainya tidak karena ulama maka manusia menjadi seperti binatang. Maka ulama itu mengajarkan ya. Agar manusia keluar di batas hewan Sampai kepada batas Sebagai manusia Memang benar Jika tidak ada ulama Maka manusia akan seperti hewan perilakunya Masih ada ulama Saja manusia perilakunya seperti hewan Apalagi tidak ada ulama Ya Sehingga ada Negeri di mana manusia itu perilakunya sudah seperti hewan. Dia mengawini ibunya. Ya, itu terjadi di zaman Zahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Orang-orang jahiliyah -orang tuh sampai kawin sama ibunya. Nauzubillah Nah, begitu Rasulullah datang. Tersebarlah cahaya itu di kota Makkah dan seluruh dunia. Ikrimah berkata, "Sesungguhnya ilmu ini mempunyai harga." Ditanya oleh seseorang, "Apakah harganya itu?" Yang menjawab, "Kamu meletakkannya pada orang yang baik, ya, membawanya dan tidak menyia-nyakannya." Itu harganya sebuah ilmu. Dibawa, ya, diletakkan dan tidak disia-siakan sampai kita menyanyikan ilmu yang sudah kita terima. Nah, alhamdulillah kuliah sebagai arsitek, ya gunakanlah ilmu arsitek tersebut kuliah di kedokteran, ya gunakan untuk membantu orang kuliah di ke, di ke, apa fakultas hewan, ya uruslah hewan-hewan. Ya, bantu yang sakit hewan-hewan sakit kuliah di apa jurusan uh, astronomi gunakanlah untuk melihat bintang di masukkan di situ ayat-ayat Quran sebagai pengingat manusia kepada Allah azza wajalla ya Supaya manusia semakin dekat kepada Allah dengan melihat ciptaannya itulah tandanya kita harga sebuah ilmu itu tidak disia-siakan ya sekarang kan banyak sekali orang kuliah ekonomi ya tapi ilmu ekonominya dibuang nggak dipakai kerjanya operator komputer itu sia-sia dia belajar ilmu ekonomi di samping dia Kerja sebagai operator komputer Ya ilmu ekonominya Ajarkanlah kepada orang banyak Dan cara mengajar itu kan banyak caranya ya. Kemudian Yahya bin Mu'az berkata Para ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad salam, Daripada ayah dan ibu mereka Dikatakan bagaimana demikian Sampai demikian itu Dia menjawab ayah dan ibu mereka Menjaga mereka dari api dunia Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api neraka Bayangkan sayangnya para ulama tuh Melebihi sayangnya Ibu bapak kita di rumah Ibu bapak di rumah Belum tentu Mengajarkan kepada kita ilmu ya Tapi ulama Mengajarkan Umat ya, Agar terhindar Dari api neraka Kemudian ada orang yang mengatakan Awal ilmu itu diam Kemudian mendengarkannya Kemudian menghafalkannya Kemudian mengamalkannya Kemudian mensiarkannya Jadi kita awal ilmu itu diam saja Ini ada orang yang mengatakan itu. Kemudian kita dengar Kemudian menghafalkan Kemudian mengamalkan Lalu mensiarkan jadi jangan kita hanya seperti ini kata Baru Rasulullah tadi, perumpamaan air tadi hanya untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain juga kita sebarkan. Tentunya yang baik-baik saja jangan yang jahat. Karena ilmu itu ada juga yang ilmu yang jahat. Yang bisa mencelakakan orang lain seperti ilmu sihir, ilmu santet. Itu ilmu yang bisa mencelakakan orang. Merugikan orang lain Dan ada orang yang mengatakan Ajarkanlah ilmumu kepada orang yang bodoh Dan belajarlah dari orang yang berilmu Apa yang kamu tidak tahu Jika kamu melakukan hal itu Maka kamu mengetahui apa yang telah kamu ketahui Jadi obat kebodohan itu adalah ilmu Belajar Ma'as bin Jabal berkata mengenai pengajaran dan belajar. Dan saya mandangnya maruf. Belajarlah ilmu. Karena sungguhnya belajarnya karena Allah itu adalah taqwa. Menuntutnya itu adalah ibadah. Mempelajarinya itu tasbih. Membahasnya itu adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya itu adalah sedekah. Memberikannya kepada keluarganya itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Ilmu itu adalah penghibur di kala sendirian, teman di kala sepi, penunjuk kepada agama, pembuat sabar di kala suka dan duka, menteri di kala ada teman-teman, kerabat di kala dalam kalangan orang asing, dan menara jalan ke surga. Dengannya Allah mengangkat kaum kaum, lalu Dia menjadikan mereka sebagai ikutan, pemimpin dan penunjuk yang diikuti menunjuk terhadap kebaikan Jejak mereka dijadikan kisah Dan perbuatan mereka diperhatikan Malaikat senang terhadap perilaku mereka Dan mengusap mereka dan kasep mereka Setiap barang yang basah dan kering Sehingga ikan, lautan, serangga, binatang, buas Dan binatang daratan dan langit Dan binatang Memohonkan ampunan bagi mereka Ini dikatakan oleh Mu'as menjabat Karena ilmu itu Kehidup, menghidupkan hati dari butanya Sinar penglihatan dari kegelapan Dan kekuatan badan dari kelemahan Yang menyampaikan hamba kepada kedudukan orang-orang yang bajik Dan derajat yang tinggi Memikirkan tentang ilmu itu mengimbangi puasa Mempelajarinya mengimbangi mendirikan malam dengan sholat Dengan ilmu Allah Azza wajalla ditaati Dengan ilmu itu Allah itu disembah Dengan ilmu itu hamba diberi janji Dengan ilmu itu Allah ditauhidkan, dimuliakan Dengan ilmu itu hamba menjadi warak Dengan ilmu itu sanak kerabat pun tersambung Dengan ilmu tersebut Diketahui halal dan haram Ilmu itu pemimpin Sedangkan amal adalah pengikutnya Orang-orang yang bahagia itu diberi ilham Dengan ilmu Dan orang-orang yang celaka itu terhalang Darinya Kita memohon kepada Allah akan kebaikannya Pertolongan Itu dal dalil Dari Quran dan Sunnah ya, Sampaikan Dalil al Berkatalah Imam Ghazali Ketahuilah bahwa yang dicari pada bab ini adalah Mengetahui keutamaan dan keindahan ilmu Selama belum dipahami Keutama itu sendiri dan maksud daripadanya Belum berwujud maka tidak mungkin adanya itu diketahui sifat ilmu atau lainnya Sungguh terserah dari jalan ini orang ingin mengetahui bahwa zaib filosof atau bukan Padahal dia belum mengetahui makna dan hakikat dari sebuah filsafat. Jadi kita jangan mengatakan orang itu tahu sebelum dia tahu hakik, sebuah hakikat Keutamaan diambil dari kata fadl utama atau ziyadah tambahan jika kedua hal tersebut bersekutu dalam satu urusan Dan salah satu dari keduanya itu mempunyai kekhususan dengan suatu tambahan Maka dikatakanlah itu kelebihannya Jadi fadilah keutamaan itu artinya berasal dari dua kata Al-fadl dan ziyadah Utama dan tambahan Kalau dia berkumpul maka dia punya kelebihan Gitu juga orang berilmu berkumpullah keutamaan di dalam dirinya Ia mempunyai keutamaan atas haknya Betapapun kelebihannya mengenai sesuatu yang merupakan kesempurnaan benda itu Sebagaimana dikatakan kuda itu lebih utama daripada keledai Dengan pengertian kuda itu bersekutu dengan keledai dalam kekuatan membawa Dan kuda itu melebihi keledai dengan kekuatan berbalik dan maju Kencang lari dan baik bentuk Seandainya diperkirakan keledai itu mempunyai kehususan dengan punuh atau daging di tengkuknya yang berlebih. Maka tidak dikatakan buka itu lebih utama. Karena punuh yang berlebih itu tambahan di tubuh. Namun kekurangan dalam arti dan itu sama sekali tidak termasuk sempurna. Karena hawan itu dicari, karena arti dan sifatnya bukan tubuhnya. Jadi orang itu dikenal bukan karena luarnya fisiknya. ya, Tapi karena sifatnya. Ya, misalnya kita bertemu dengan murid kita kita tidak lihat tubuhnya tapi kita lihat sifatnya perilakunya begitu juga dengan hewan ya walaupun dia katakanlah kucing katakanlah di depan kita ini ada kucing kucing ini terlihat kok kok dia eh, apa Buntutnya kok pendek sekali gitu. Orang tidak lihat buntutnya, tapi yang dilihat tuh adalah ya, lembutnya, bulunya, ya, wajahnya yang lucu, gitu. ya itu yang, itu yang disebut dengan keutamaan kelebihan yang diberikan Allah kepada tiap-tiap hewan itu berbeda-beda. Gitu juga kepada manusia. Apabila engkau telah memahami ini, maka tidak samar atasmu bahwa ilmu itu adalah sebuah keutamaan. Jika dibandingkan dengan seluruh sifat-sifat yang lain, sebagaimana kuda itu mempunyai keutamaan. Jika dibandingkan kepada seluruh hewan lainnya. Bahkan larinya kencang, itulah satu keutamaan pada kuda, namun bukan keutamaan secara mutlak. Sedangkan ilmu itu keutamanya pada zatnya secara mutlak, tanpa ada bandingnya. Karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan Allah yang maha suci, dan dengan ilmu itu malaikat dan para nabi menjadi mulia Bahkan kuda yang cerdik itu lebih baik daripada kuda yang dungu Dan itu merupakan keutamaan secara mutlak tanpa dibandingkan Jadi ada kuda yang pinter tapi ada kuda yang bodoh Kuda yang cerdik yang dilatih ya. Jadi hewan pun ada yang pintar ada yang bodoh Hewan yang dilatih jadi pinter Hewan dilatih saja bisa pinter Bagaimana manusia yang dilatih Ya dan kita jangan meremehkan orang-orang yang disabilitas. Berapa banyak medali emas ya, di acara Paralimpik ya, itu diraih oleh orang-orang yang penyandang disabilitas, walaupun mereka tidak punya kaki. Tapi kalau disuruh berenang, juara di satu dunia. Ya, jadi, jangan meremehkan orang-orang yang tidak punya kaki mereka bisa mengalahkan orang yang yang lengkap tubuhnya ini karena mereka dilatih sehingga muncullah kelebihan keutamaannya ketahuilah bahwa sesuatu yang elok dan disenangi itu terbagi kepada beberapa hal ya yang pertama yang sesuatu yang dicari untuk selainnya sesuatu yang dicari karena zatnya sesuatu yang dicari untuk lainnya dan karena zatnya, maka sesuatu yang dicari karena zatnya itu lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk selainnya. yang dicari untuk selainnya itu yaitu dirham dan dinar karena keduanya batu yang tidak ada manfaatnya. seandainya Allah maha dan maha tinggi, tidak mudahkah penuhan kebutuhan dengan keduanya? Ini saya keduanya satu kedudukan dengan kerikil, ya, jadi satu ciptaan Allah dinar dirham ya kalau kita melihat apa hanya selain dari zatnya dia nggak ada nilainya sebenarnya tuh tapi karena dia zatnya ini ya adalah emas dan perak maka keduanya bernilai bermanfaat tapi kalau kita mencari selain dari itu, selain dari zat tersebut, ya enggak ada bedanya, dia cuma batu juga. Kerikil. Maka sesuatu yang dicari karena zatnya itulah kebahagiaan di akhirat. Dan kelezatan itu karena melihat zatnya Allah taala. Jadi yang dicari itu, kita ini jangan, jangan mencari selain zatnya. Ya. Zat inilah yang membuat sesuatu itu bernilai. Contoh misalnya. Orang diberikan handphone. Ya. Ada yang menggunakan handphone itu Misalnya dikasih handphone yang canggih ya handphone tercanggih, Iphone berapa lah itu teranggih Iphone 13 misalnya. Kasih kedua orang Yang satu yang mengerti tentang handphone ini Sampai ke zat-zatnya, ke dalamnya Yang kedua Orang kedua ini tidak tahu apa-apa tentang handphone Fungsi handphone ini apa, dia, dia nggak tahu sama sekali maka orang yang kedua ini begitu dikasih Udah dibuang aja handphone itu padahal sebenarnya di dalamnya itu bisa untuk nelpon saudaranya, bapaknya, emaknya ya. Bisa untuk uh, nonton YouTube, Instagram. Inilah orang yang mengerti tentang satu zat, satu benda. Ya, sehingga dia bahagia begitu dapat oh hadiah ini. Tapi ada orang -orang yang tidak paham, ya dibuang aja dianggap ini cuman benda apa sih ya nah itulah orang yang tidak mengerti suatu nilai ya nah sama juga kita apabila sudah mengerti zatnya Allah ta'ala maka yang kita cari adalah zatnya itulah yang membuat kita bahagia kenal dengan zatnya itu Zat Allah Ta'ala nah. Ini nanti kajiannya akan lebih dalam lagi Sesuatu yang dicari untuk zatnya Dan selainnya adalah seperti keselamatan tubuh Karena keselamatan tubuh misalnya itu Dicari dari segi bahwa dia adalah keselamatan tubuh Itu sesuatu yang menyakitkan Dan dicari untuk berjalan dan sampai kepada tujuan Dan kebutuhan, kebutuhan. Dengan itibar ini jika kamu memandang kepada ilmu Maka kamu melihatnya Lezat pada zatnya maka ilmu itu dicari karena zatnya dan kamu menjumpai ilmu sebagai perantaran ke perkampungan akhirat. Kebahagiaannya dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Nah, inilah artinya kalau kita sudah melihat ilmu itu sebagai satu zat jembatan untuk mengenal kepada Allah, maka belajar satu ilmu itu menjadi satu nikmat. Karena kita ada yang dituju, yaitu zatnya Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau kita hanya mengejar gelar, ya, titel, maka kering ilmu itu hampa, nggak ada rasanya. Nggak ada garamnya, lah, makanannya. Makannya ada, tapi nggak ada garamnya, ya, nggak ada rasanya. Dengan itibar ini jika kamu memandang kepada ilmu maka kamu melihatnya lezat pada zatnya. Maka ilmu itu dicari karena zatnya dan kamu menjumpai ilmu itu sebagai jembatan untuk perkampungan akhirat. Kebahagiaannya dan jalan mendekatnya diri kepada Allah dan tidaklah sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Oke, orang yang berbahagia itu kalau dia melihat ilmu itu sebagai jalan jembatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju zatnya Allah. Itulah sumber kebahagiaan Sebesar-besar tingkat sesuatu dalam hak Anak Adam adalah kebahagiaan yang abadi Dan seutama-utama sesuatu adalah sesuatu yang menjadi perantaraan kepadanya Dan tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu dan amal Tidak akan sampai kepada amal kecuali dengan ilmu Dengan cara mengamalkannya Maka yang dicari manusia di zaman sekarang itu kan kebahagiaan sebenarnya Bagaimana dia bisa mencapai kebahagiaan? Kalau dia tidak tahu ilmu untuk mengenal zatnya nya Allah. Ya? Dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sampai pada kebahagiaan itu. Itulah yang terjadi di barat sekarang. Orang belajar ilmu, mengkaji sains teknologi, tapi buta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tersesat jalannya. Ya. Tapi apabila ilmu itu mereka cari, mereka gali untuk mengantarkan manusia kepada semakin dekat kepada Allah, maka jadi satu nikmatlah. Ya. Seperti orang punya handphone digunakan untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka handphone itu ketika dibuka menjadi sebuah Jalan menuju amal kebaikan, ya, untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Tapi, kalau handphone itu dipegang oleh orang yang tidak berilmu, untuk menyebarkan keburukan, menyebarkan berita bohong, hoax, ya, untuk memfitnah orang mengadu domba. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang, ya. Maka ilmu penting, amal juga penting Tapi lebih penting dari keduanya adalah mengamalkannya Yang sampai punya ilmu tapi tidak pernah diamalkan Pangkal kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu Jika demikian maka ilmu itu adalah seutama-utama amal Bagaimana tidak? Sedangkan kamu mengetahui juga bahwa keutamaan suatu itu dengan kemuliaan buahnya dan kamu mengetahui bahwa buah ilmu adalah dekat dengan Allah Tuhan semesta alam menyusul ketinggian malaikat yang bersama dengan kelompok yang tertinggi Ini yang disebut Pangkal kebahagiaan di dunia dan akhirat Dengan ilmu dan amal Jadi kalau kita tidak punya ilmu Untuk ke akhirat sana Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun di dunia, maka kemuliaan pengaruh dan pelaksanaan pemerintahan itu di tangan raja-raja. Termasuk dalamnya Sultan, ya, Presiden, Perdana Menteri, gelar-gelar yang lainnya. Dan tetapnya penghormatan menurut Naluri. Sehingga orang-orang Turki yang kaya dan orang-orang Arab yang kasar, Naluri mereka tertarik untuk menghormati Syekh. Karena kekhususan syekh yang mereka dengan tambahan ilmu dan diperoleh dari pengalaman Bahkan binatang itu secara naluri menghormat kepada manusia Karena binatang itu merasakan keutamaan manusia dan kesempurnaan dan kelebihan Dia daripada hewan Ini adalah keutamaan ilmu secara mutlak Kemudian ilmu itu berbeda-beda sebagaimana akan dijelaskan nanti Dan pastilah keutamaan itu berbeda disebabkan perbedaan ilmu-ilmu tersebut dan keutamaan belajar mengajar itu jelas dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya Sesungguhnya jika ilmu itu seutama-utama urusan Maka mempelajarinya itu dituntut bagi yang lebih utama Maka mengajarkannya itu memberi faedah bagi sesuatu yang lebih utama Jelaslah maksud-maksud manusia itu tergabung dalam agama dan dunia Agama tidak teratur kecuali dengan teraturnya dunia Karena sesungguhnya dunia ini adalah ladang bagi akhirat Ya, kata Imam Ghazali, agama ini tidak akan teratur kecuali dengan teraturnya dunia. Jadi, kita mengatur dunia, ya pentingnya kita membuat dunia ini teratur, kehidupannya teratur, ada aturan dan sebagainya. -sebagainya karena nanti akan berdampak juga pada agama, maka wajar di barat tuh orang cepat sekali masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kehidupan yang teratur di dunia itu Pangkal intinya ternyata ada di agama ya. Sehingga jangan heran di Amerika, di Eropa, di mana-mana saja mindset berpikir orang tentang agama itu lebih teratur daripada Di negeri-negeri yang kehidupan dunianya Belum teratur seperti di barat Ya. ini kita lihat sendiri negeri-negeri ya, seperti Mekah, Madinah, ya pusat-pusat ilmu. Kota-kotanya teratur. Ya bangunan-bangunannya tertata dengan rapi. Ya apalagi kita pergi ke Madinah. Ya. Nah, disitulah sumber ya. Keteraturan itu berasal dari agama ya. Dunia ini adalah ladang bagi ir. Dunia ini adalah alat untuk menyampaikannya kepada Allah Azizal Jadi bagi orang yang mengambil dunia sebagai alat dan persinggahan, Bukan bagi orang yang menjadikannya sebagai tempat menetap dan tanah air Urusan dunia tidaklah teratur kecuali dengan amal-amal anak Adam Amal-amal pekerjaan usaha mereka terbatas pada tiga hal pertama yang pokok, dimana tanpa yang pokok ini dunia tidak mempunyai penegak dan itu ada empat hal, ini empat hal pokok kata Ini padahal seribu tahun yang lalu ya beliau sudah menulis seperti ini. Yang pokok itu pertama pertanian pangan, ya. Yang kedua pertenunan perajutan tuh. Sandang untuk pakaian yang ketiga adalah bangunan untuk papan. Jadi, ternyata kebutuhan pokok ini ditulis oleh beliau. Sebenarnya, ya, ada pangan, sandang, papan. Ya, ternyata sudah ditulis oleh beliau. Ya, pentingnya pertanian itu yang pertama: satu negara tanpa pertanian hancur, negara tidak memperhatikan pertanunan, perajutan. Itu pakaian kacau dia Orangnya gak pakai baju nanti ya Satu negara tidak memperhatikan Bangunan tempat tinggal Pun rusak Makanya Pekerjaan tata kota itu Pekerjaan yang berat Karena menata manusia bangunannya Aturannya Dan itu kalau Tidak ditegakkan aturan tersebut Akan kacau lah Dimana drainasenya, dimana pembuangan e, kotoran manusianya, maka di sini dibuat teratur. Maka wajar di barat itu orang mudah masuk Islam karena kehidupan dunia mereka sudah teratur. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, adalah politik ini penting, politik ya, jadi Islam bukan anti politik. Nah, politik ini untuk apa? Untuk menghimpun siasah, untuk menghimpun ya, urusan-urusan manusia, kemasyarakatan, tolong-menolong untuk sebab sebab kehidupan dan menstabilkannya. Ini penting. Kehidupan politik yang stabil itu penting sekali. Karena itu kepentingan orang banyak. Ya. Ini empat hal yang menegakkan dunia, kata Imam Ghazali. Ya, politik masuk dalam Rukun yang keempat Kemudian yang ber, yang Tadi kan yang pokoknya Kemudian yang, yang Yang B Sesuatu yang menyiapkan dan melayani Bagi masing-masing pekerjaan itu Yang penopangnya tadi yang pokok Ini Yang mensupport Berarti sudah Dikembangkan lebih jauh Sesuatu yang men, men, mensupport Mendukung hal yang pokok tadi seperti apa kata beliau industri besi baja ya dimana perindustrian ini melayani pertanian dan pertenunan dengan menyiapkan alat-alatnya seperti membersihkan kapas dari bijinya dan memintalnya melayani pertenunan perajutannya dengan menyiapkan pekerjaannya jadi industri besi baja yang mensupport pertanian membuat traktor Membuat cangkul untuk pertanian semua pendukung Ini hal-hal yang Tidak boleh diabaikan sebuah negara Pabrik untuk memintal apa, Kapas ya. Jadi benang Jadi kain, tekstil Itu penting ya. Kemudian yang berikutnya Sesuatu yang menyempurnakan pokok dan menghiasinya jadi tadi dia penting ya pertanian untuk e, pangan tadi untuk makan. Nah ini yang menyempurnakannya tadi yang sekunder, yang biannya, yang tersier untuk yang menghiasinya penggilingan perotian bagi pertanian ya. Nah, jadi hasil pertanian tadi setelah diolah digiling jadilah roti untuk makanan ya kemudian mesin penggunting gunting kain ya untuk menenun kain mesin ini berarti penting sekali ya. dan itu jika dinisbatkan kepada penegak urusan dunia seperti bagian-bagian seorang Bila disebabkan Maka itu jadi Ada tiga Ada kalanya Yang pokok itu Seperti jantung, hati, dan otak Nah ini kalau dikiaskan Dengan manusia Yang pokok itu Jantung, hati, otak Tiga nih jantung Jantung itu mempah darah Hati itu Dia Buang racun, ya, dan otak untuk berpikir. Dan pelayannya, perut, urat, urat syaraf, otot, pembuluh darah, ya, dan penyempurnanya, kuku jari, bulu kening, ya, nah, ini paman dan yang paling mulia dari pekerjaannya adalah pokok-pokoknya. Nah, yang mulia dari pokoknya adalah politik untuk menghimpun dan memperbaiki. Oleh karena itu, pekerjaan menuntut kesempurnaan dari orang yang menangannya akan suatu yang tidak ditutup oleh suatu pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, pemilik pekerjaan yang menggunakan seluruh pekerja itu yang lain. Maka kata Imam Ghazali, pekerjaan yang penting Ya, politik yang mulia itu politik untuk memperbaiki jantung, hati, dan otak manusia Memprogram orang menuju kebaikan Ini politik yang hebat, itulah politiknya para nabi Sehingga orang itu menjadi orang yang pokoknya diperbaiki dulu Jantung, hati, dan otaknya. Baru yang berikut-berikutnya itu tugas yang berat Maka politik perbaikan manusia Dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus Dan menyamakan diri kehidupan dunia dan akhirat Itu ada empat tingkat Yaitu yang tertinggi Yang pertama Tertinggi itu politiknya para nabi Dan hukum mereka atas golongan khusus dan umum Mengenai lahir dan batin Yang kedua adalah para khalifah, raja, sultan dan hukum mereka atas golongan khusus dan umum mengenai lahir mereka tidak batin mereka Kalau nabi itu lahir batin menghukum orang Tapi kalau khalifah, raja, sultan itu tidak tidak harus menghukum batin orang dia mereka hanya mengenai lahir saja Yang ketiga adalah ulama Ya Ulama yang mengetahui tentang Allah dan agamanya Yang mereka inilah pewaris para nabi Dan hukum mereka atas batin Golongan khusus saja Sedangkan golongan umum tidak dapat memahami Untuk mengambil faidah dari mereka Dan kekuatan para ulama tidak sampai kepada pengurusan Lahir golongan umum dengan menjuruh Melarang dan mengundang Jadi ulama tidak punya kekuatan Memaksa orang secara johir Tapi hanya secara batin saja Menghimbau saja secara batin itu pun hanya kepada orang-orang yang khusus yang mau memahami yang mau mendengarkan tidak semua orang mendengarkan para ulama ya nah ini kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beri nasihat dan mereka adalah untuk mereka itu adalah hukum untuk golongan umum secara batin saja Orang yang beri nasihat, ya, setelah para ulama, mereka tidak mem bisa memaksa orang. Maka, orang itu hanya cukup mengambil secara batiniah dari mereka. Hal-hal yang sifatnya keilmuan belaka dan yang termulia dari pekerjaan pekerjaan Nabi setelah kenabian adalah memfaidahkan ilmu dan membersihkan jiwa manusia dari perangai yang tercela dan membinasakan lalu menunjukkan mereka kepada akhlak yang terpuji dan menjadikan bahagia itulah yang dimaksud dengan pengajaran dari kitab ini maka Imam Ghazali menuliskan kitab ini tujuannya seperti inilah ya memfaidahkan ilmu ya maka judul kitabnya Ihya Ulumuddin Menghidupkan ilmu-ilmu agama Dia ingin menghidupkan kembali ilmu-ilmu Dan membersihkan jiwa manusia Dari perangai yang tercela dan Membinasakan dan menunjukkan kepada mereka Akhlak yang terpuji Dan menjadikan orang tersebut bahagia Ini tujuan dari Kajian kitab Ihya Ulumuddin Kemudian berkata Kami katakan bahwa pekerjaan ini Lebih utama dari seluruh pekerjaan dan usaha Karena kemuliaan pekerjaan itu Dapat diketahui dengan tiga hal. Yang pertama ada kalanya dengan menengok kepada naluri, yang dengannya sampai dapat mengenalinya seperti keutama ilmu akal atas ilmu bahasa, karena ilmu ini diketahui dengan akal, sedangkan ilmu bahasa akan mendengar dengan mendengar. Sedangkan akal lebih sempurna daripada pendengaran. Ada kalanya dengan melihat kepada umumnya manfaatnya seperti keutamaan pertanyaan atas, atas kemasan. ya Jadi ilmu, ya, yang mulia, katakanlah beliau ini, yang sifatnya melihat, ya, bukan mendengar, seperti ilmu matematik, itu lebih tinggi daripada ilmu bahasa, bahasanya mendengar. Tapi kalau matematik melihat Yang kedua ada kalanya dengan melihat kepada tempat pelaksanaan pekerjaan Seperti keutamaan kemasan atas penyamakan kulit Karena tempat pekerjaan satunya itu di eh, penanganan emas Sedangkan tempat satunya lagi adalah kulit ya. Jadi ada dua pekerjaan Satu tukang emas, satu yang menyamak kulit itu masing-masing memiliki perbedaan keutamaan Dan tidak samar bahwa ilmu agama adalah mengetahui jalan akhirat Yang diketahui dengan kesempurnaan akal dan jernihnya kecerdasan Sedangkan akal adalah sifat manusia yang termulia sebagaimana akan datang penjelasannya Karena dengan akal itulah manusia menerima amanat Allah Dan dengannya dia sampai kepada sisi Allah yang Suci. Adapun umumnya kegunaannya maka tidak diragukan karena manfaatnya dan buahnya adalah kebahagiaan akhir. Adapun kemuliaan tempat maka bagaimana samarnya? Guru itu mengurus tentang hati dan jiwa manusia. Sedangkan makhluk yang paling mulia di bumi adalah jenis manusia. Bagian yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Sedangkan guru sibuk dengan menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan menuntun hati untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dikatakan Imam Ghazali bahwa mengajarkan ilmu yang pokok itu adalah pekerjaan yang utama Membersihkan hati Jantung hati Akal manusia itu pekerjaan yang Sangat penting Vital strategis Karena kalau itu rusak Di satu bangsa maka rusaklah Seluruhnya Dan seluruh anggota tubuh pun akan rusak Maka mengajarkan ilmu itu Dari satu sisi adalah ibadah kepada Allah Dan sisi lain adalah Khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajar itu adalah karena sebagai khalifah Allah Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuka atas hati orang berilmu Kan ilmu yang mana ilmu itu adalah sifatnya yang paling khusus Maka Allah itu punya nama Yang maha mengetahui Maha Dia maha mengetahui Maka Allah punya sifat ya ilmu maka ia adalah seperti penjaga bagi gudangnya yang paling elok Kemudian ia diberi izin untuk membelanjakan daripadanya Kepada setiap orang yang butuhkannya Derajat manakah yang lebih mulia daripada keadaan hamba yang menjadi perantara Tuhannya Dan makhluknya dalam rangka mendekatkan mereka kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya dan menuntun mereka ke syurga tempat tinggal Jadi orang yang mengajarkan ilmu Seakan-akan dia adalah orang yang menjadi jembatan antara Allah dengan makhluk-Nya, nah, dia ajarkan manusia agar kenal kepada Allah, dan manusia menerima manfaat dari apa yang diajarkannya oleh orang tersebut. Sungguh mulia orang ini, ya? jadi ilmu yang mengajarkan orang semakin mendekat kepada Allah. Inilah yang semulia-mulia setinggi-tinggi ilmu. Sehingga orang itu semakin Takarruh kepada Allah makin khusyuk Takut kepada Allah Ya Merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya orang kalau sudah Merasakan Allah itu hadir Takut dia kepada Allah Berbuat maksiat Berfikir kali Berbuat dosa Nah ya, inilah buah dari ilmu tadi Ilmu yang diajarkan agar orang itu semakin dekat dengan Allah Dan memberi manfaat kepada orang banyak Nah pondasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini mudah-mudahan Di masa depan negeri kita memfokuskan Pada pertanian Pada sandang Pada pakaian Dan juga kepada papan Pembangunan rumah, nataan, perkotaan, ya, masuk urusan-urusan pertanahan, itu harus rapi, detail, ya karena itu tugas para pemimpin yang mengurus politik. Jadi harus keteraturan dalam hal ini mutlak adanya, dan didukung oleh infrastruktur, industri, dan yang melengkapi. Sebagaimana disampaikan tadi, satu satu negara sudah memperhatikan pertanian, kemudian turunannya, misalnya e, gandum, misalnya. Ya. Perhatikan juga mesinnya, pengolahan gandumnya, sampai panen, dan sebagainya. Diperhatikan juga penggilingannya sampai menjadi roti. Produksinya itu akan memberi manfaat bagi banyak orang. Dan diajarkan bahwa ini semua adalah bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya. Ya seorang pemimpin seperti itu. Mereka mengajarkan manusia memberi mereka makan. Sambil mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan lagi ini semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita syukuri sama-sama. Maka negeri itu akan menjadi negeri yang Baldatun, toibatun, warabun, ngoboh Karena secara politiknya Rakyat itu dikerahkan untuk Mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Maka rakyat akan menjadi bahagia Karena semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketika mereka wafat Tersenyum menghadap Allah Ya, karena mereka sudah kenal jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita selaku hambanya yang dipilih olehnya, dan semoga Allah menjadi kita semua termasuk golongan mereka dengan kemurahan darinya. Alhamdulillahikum. Wassalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh.